Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman selamat datang kembali di channel derosa Untuk terima kasih ya buat teman-teman telah dan sudah mendengarkan video-video derosa Teman-teman pada kesempatan ini kita akan mereview sorun pinggir jalan yang sorong gak kelimaan, sorun lebihnya ya Pak, ya, atau sorong permainan ya, seperti itu. Nah teman-teman biar nggak penasaran kita langsung. Tanya-tanya sama ownernya dengan Mas Dwi. Assalamualaikum. Baik adalah owner sebagai pemimpinan. apa namanya nih? Tidak ada, kira-kira? Tidak ada. lihat kamera Om Tidak ada. Tidak ada? Oke, berapa? Oh, Nol akan disebutkan, 5, 795, Oke, kita untuk alamat di daerah mana Di daerah Ya, di kantor Oke, teman-teman bisa orang yang Tahun 2002 nah, ini dijang K ya, Upgrade Upgrade tiga, hampir dengan tiga, hampir dengan itu. hampir dengan tiga, hampir dengan tiga, hampir Bensin tiga, hampir dengan tiga, hampir dengan jadi pokoknya yang ada aja mungkin Mereka Mereka. Ini lama ya, lawan, ya? Karena keras -keras Bukan ada Bukan Bukan <guluk> <Masuk ke> maya, <guluk> kan? Maka, ada ya kalau kalau ada enggak ada, enggak ada di mana? enak enak <guluk> oke, okay. teman, -teman kita e. sudah kita sudah sudah pun kayak oh gitu, dan depannya pun ada ada baru juga ada hasil belum. saya Om, oh, kira-kira berapa harganya oh? 55 masih digasir, oh, bisa naik berapa kira-kira? 60, saya kemarin udah ada berawar 60. Pera 60? Udah oh, iya. berat oh, bisa. bisa berapa Oke, teman-teman nah, mobilnya sudah cari mobil hijau yang konsul kondisinya ini ini kalau Habis tahun 2011 otomotif di mana Wajannya di bulan Berapa Om? Ini 30. 30. Tahun 2012 ya. ya Om? Uh, servis, pak uh, ini ada ada ada ada ada. Oke teman-teman jual nih yaris tahun 2011 dipenjai bertransisi otomatis buah hasil di mana pajaknya masih bulat. pajaknya berapa? ini pajak sekitar 3 juta. sampai jutaan yang masih belum masih belum. oke tahun ini apa yang mau ini? dalam ini kalau mesin baru ganti 4 bagaimana aja baru, yang murah dong harganya dong buat teman-teman nih iya kira-kira berapa nih harganya? ini 100 100 juta? netur bisa Jaris 108, 108, 108, 2011 108, 108, 108, 108, 108, 108, 108, 108, jual rugi nih, 108, 108, 108, jual rugi, 108, 108, 108, 108, 108, 108, 108, 108, 108, 108, 108, 108, 108, 108, 108, 108, 108, 108, 108, 108, 108, 108, ini saya bongkar mesin aja bersih-bersih mesin itu lagi kita Ya, tapi kalau ya, ya, yang luaran ya berapa nih ini kemarin kan, ini kemarin kan? oh, oh hari. 5 hari. 5 tahun? ini tahun. Oh, Terus, pas, berarti sama omni sebenarnya pakai yang sendiri nih sebenernya iya. kayak oh sendiri oh, <laughs> yeah, yeah, ya. ya. mobil udah mobil ya. oh, ya, ini ngaji ngaji oke apa ada pokoknya boleh ke Oh, dan di ya bajinya pura-pura terima kita di pokoknya kalau serius oke teman-teman pada prinsipnya open teman-teman yang serius bisa langsung japri telepon yang apa Oke ada lagi kali mau ada ya. Oke ya teman-teman sudah kita cross check sebagai ini bisa rekomendasi om di baru ini tapi menurut saya memang iya karena 2011 rata-rata di angka 100 kita estimasi ya di 50-100 dan ini Oke, okay, berikut tadi yang telah kita uraikan. Mohon maaf apabila ada kurang lebihnya. Saya dari pengusaha utuh, terima kasih dan selamat pagi kepada Mas Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa lagi di YouTube saya.